Perhatikan USDCAD sedang tertahan kuat. Secara umum, bias harian pergerakan USDCAD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.28006 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.27880. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212